Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban halaman 185 ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kelas 4 Oke di halaman ini kita akan jawab satu persatu untuk soal-soal yang ada di sini. Menurut kalian sebenarnya apa fungsi uang? Jawabannya adalah di antara fungsi uang adalah sebagai alat tukar serta pembayaran. Soal nomor dua, apa jenis uang yang beredar di sekitar kalian? Umumnya uang kertas dan uang logam. Soal nomor tiga, apa saja yang biasanya kalian lakukan dengan uang kalian? Jawabannya, ditabung membeli keperluan sekolah hingga dibelanjakan jajanan di kantin. Soal nomor empat, Mengapa kita harus berhati-hati dalam menerima dan mengeluarkan uang? Bisa, karena adanya uang palsu agar tidak boros. Tanya 5. Bagaimana cara mengatur uang yang baik buat skala prioritas sesuai kebutuhan agar tidak boros?